Sama menyerah Sekarang Sa kalah Pideng dia Jika Kau bahagia wow, Sa cinta Sa sayang Kau kasih luka satra. Terusah bales Ya percuma Saya sudah megamai Berjuang jaga hati Tapi ku mau pamit Saya diam-diam Tapi tak sakit Tinggi sudah Terusah bales Ya percuma Saya sudah megamai Berjuang jaga hati Tapi ku mau pamit Saya diam-diam sakit butuh kau datang berikan pelukan dan tapi kau cuman bikin jadi pelampiasan Saya tak tahu jika akhir penyesalan, saya mentapi tapi malah kau tinggalkan Jujur sahati galau, saat tersedih kau malas tahu, Mungkin sesutra mau balik tengok, jujur sehati sumpah Terusah balik, siap percuma. Saya sudah megame Berjuang jaga hati Tapi kau mau pamit Saya diam, diam Tapi jangan sakit pergi sudah Terusah balik ya percuma Saya sudah megame Berjuang jaga hati Tapi kau mau pamit sa diam-diam tapi tenang sakit oh. sudah jika itu ku mau Sasu cinta tapi kau malas tahu. Jujur saya sayang, tak tipu Tapi ku buang cinta yang dulu Sampai nyerah, sakit segera Harus sehapus cinta segera Ramah pun tahan, jadi luka Karena cinta tak perlu paksa Digi sudah, terang usah Ya percuma, sasu sudah Berjuang jaga hati tapi kau mau pamit Sa diam-diam tapi tak sakit Digi sudah, terlalu sabalit Siap percuma sa sudah game Berjuang jaga hati tapi kau mau pamit Sa diam-diam tapi tak sakit tapi kok kasih luka lalu menepi, setahan tapi kok pilih pergi, saya diam sendiri di dalam sepi. Sekarang saya bawa pulang, semua dengan perasaan, simpankan jadi beban, percuma terus bertahan. Tinggi sudah trauma balas, tiap percuma saya sudah megamet, berjuang jaga hati tapi kok mau pamit, saya diam di Sakit tinggi, sudah terlalu sabar. ya, percuma. Sasu gamai berjuang jaga hati, tapi kau mau pamit. Sadium diam, tapi sakit. Oh. Ku janji, pergi, semua ada yang pergi Tapi kenapa alih roh semua ini mimpi saat beta suh Cinta mati, kenapa dari awal sembilang Lalu kenapa si menghilang Alih sudah yang beta yakin Padahal semua itu si mungkin pigi sudah, terang usah bales Ya percuma sudah megameng berjuang jaga hati tapi kau mau pamit sa diam diam tapi terang sakit tinggi sudah terlalu sabar Siap sia percuma sudah megameng berjuang jaga hati tapi kau mau pamit sa diam, -diam tapi terang sakit. Oh. sudah terlalu sabale sia percuma sasuka megame berjuang jaga hati tapi kau mau pamit sadia diam tapi tahan sakit sudah terlalu sabale sia percuma sasuka megame berjuang jaga hati tapi kau mau pamit sadia